Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Kali ini kita akan membahas penghasilan YouTuber teratas di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya ada baiknya di subscribe dulu. Dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu dapat informasi dan hal-hal penting lainnya. Penghasilan 10 YouTubers Teratas Indonesia Berapakah penghasilan menjadi YouTubers terkenal di Indonesia? Sebenarnya seberapa besar sih channel YouTube bisa menghasilkan keuntungan? Dilansir dari situs sosial Blade, Dari 10 channel YouTube dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Pendapatan yang didapat memang cukup menggiurkan. Berikut daftar penghasilan 10 YouTuber teratas di Indonesia. Ata Halilintar Jumlah subscriber 23,3 juta subscriber Proyeksi Pendapatan 29.800 puluh dolar sampai dengan 476.500 ratus dolar per bulan. Setara dengan empat ratus juta rupiah sampai dengan 8 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload, upload Delapan konten. Jumlah penonton akumulasi. 2,33 miliar. Purchase official. Jumlah subscriber. 20,9 juta subscriber. Proyeksi pendapatan, 25.400 dolar sampai dengan 405.900 dolar per bulan. Setara dengan 381 juta rupiah sampai dengan 6,9 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang di-upload, 942 konten. Jumlah penonton akumulasi, 2,69 miliar. Gen Halilintar jumlah subscriber, 16 juta subscriber. Proyeksi pendapatan 27.900 dolar sampai dengan 446.700 dolar per bulan, setara dengan 418,5 juta rupiah sampai dengan 6,7 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload 769 konten, jumlah penonton akumulasi 2,71 miliar, transjudul ofisial, jumlah subscriber. 14,5 juta subscriber. Proyeksi pendapatan, 78.400 dolar sampai dengan 1,3 juta dolar per bulan. Setara dengan 1,2 miliar rupiah sampai dengan 19,5 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload 49.864 konten. Jumlah penonton akumulasi, 6,09 miliar. Jays no Limit. Jumlah subscriber: 15 juta subscriber. Proyeksi pendapatan: 39.200 dolar sampai dengan 626.700 dolar per bulan. Setara dengan 588 juta rupiah sampai dengan 9,4 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload: 963 konten. Jumlah penonton akumulasi: 1,24 miliar. Trans Entertainment Jumlah subscriber 15,7 juta subscriber Proyeksi pendapatan 34.800 dolar sampai dengan 557.600 dolar per bulan Setara dengan 522 juta rupiah sampai dengan 8,4 miliar rupiah per bulan Jumlah video yang diupload 1.353 konten Jumlah penonton akumulasi 2,44 miliar Indosiar Jumlah subscriber 12 juta subscriber Proyeksi pendapatan 38.700 dolar sampai dengan 618.600 dolar per bulan Setara dengan 580,5 juta rupiah sampai dengan 9,3 miliar rupiah per bulan Jumlah video yang diupload 42.388 konten Jumlah penonton akumulasi, 6,51 miliar. By Paula. Jumlah subscriber, 13,7 juta subscriber. Proyeksi pendapatan, 45.400 dolar sampai dengan 725.800 dolar per bulan. Setara dengan 681 juta rupiah sampai dengan 10,9 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload. 675 konten, jumlah penonton akumulasi, 1,48 miliar, saya li jumlah subscriber, 11,9 juta subscriber, proyeksi pendapatan, 9.900 dolar sampai dengan 158.300 dolar per bulan, setara dengan 148,5 juta rupiah sampai dengan 2,4 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload 345 konten. Jumlah penonton akumulasi 887,94 juta. Frost Diamond. Jumlah subscriber 11,7 juta subscriber. Proyeksi pendapatan 41.700 dolar sampai dengan 666,70 sen per bulan setara dengan 625,5 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah per bulan. Jumlah video yang diupload 1075, jumlah penonton akumulasi 1,65 miliar. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konten ini? Jika suka tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.